setidaknya keluarga agung ala syariah khususnya pun ke syarif wau eh. <tuh> pun nyambut dengan sangat luar biasa nyambut mengilingakan ingkang putra merasa kaya abah yang penting bisa serawang orang orang yang pokok, baik menunggu pokok terus ada yang tidak menghormati ada yang dihormati Sokipul Bet yang tidak menghormati anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Huda, ini komplit nih Oh niko Mas Maulana Yusuf ketua Dprd, ingkang nempi baru ulang tahun lagi, kapan lagi? Sen, seminggu, dua puluh empat. ini kita alpirata, oh ya dua puluh empat selamat ulang tahun. Kemudian atas umur ingkang barokah. Para sepuh Ini sepuh Mutakhor izin Ikmal Yang kalau hormati Alhamdulillah Kita niki Due tinggalan Tinggalan sistem Pendidikan Islam, ingkang ya none nami teng Indonesia. Gini gue pesantren nih, niku sistem pendidikan Islam yang hari ini saya nggak sih ngatain Indonesia. Saya warisan ini pun sinton pesantren nih, gue warisan ini pun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Milo Islam niku tengguriki niku kuat soalnya enggak ada pesantren lah pesantren niku jadi tinggalan nabi lantas nah, Islam niku nek diulang no lu niku betul tatos Islam niku nek diirosah no tok betul tadi ketah enten ingkang di pun wirosahkan lah sistem wirosahan niku di pesantren itu bahkan hal-hal yang mustahil itu sakit dipun akan sebab onten pesan, pesantren Islam ini kan anggelnya buat umum Islam ini anggel laka di jahakum rasuluh min angfusikum ini aku maupun anggel jadi, min ini niku wesura umum, soalnya biasanya nabi niku kan bani Israil tiba-tiba nabi niku Arab, nunggu seangelan dewi. Jadi biasanya niku nabi ini kan mesti bani Israil ngerti-ngerti nabi niku, min amfusikum niku Arab. Siji, siji ini Nabi sing, kau bong Arab nihku gini, Nabi nih. Lah, Wong Arab nihku buatin kenal na, Nabi. Yang Arab nihku buatin kenal Nabi. Sebab Wong Arab nihku penyembah berhala. Buten kenal Nabi, sing kenal Nabi nihku Wong bani Israel. Nah panggungannya itu yang banisrael ini kugantung Bani ku filistin, sebagian datang madinah. Mila pegdal kanjeng nabi ini kugendika nenek aku nabi, nanti kugantung makkah. Iya orang sing kenal nabi wopo. Konsep yang sama sekali baru. Jadi utusan sing selawe ini menjadi sangat aneh ketika tenggak tenggak makkah wong makkah ini kugak kenal nabi contohnya deh, yang ngetem anu, sowan bilak-balak balik dateng bahmun, tapi ulariku, beternate terus, secara khusus mondok dateng, kali beber, tapi ne, -balik nyum, ini ingge, ini -balik. nih, bolak baliknya icalin kali diakoni, bahmun limunin, gede nih, gede nih, gede nih, tingkao di bawah wis aao di tadi murid geng geng ya ya ya nyong napang orang ini bawa ini lah tapi kan begitu pulau meriki penyenengan kan betul asing senaosnya dengan betul nanti ngertos pulau dateng kali beber soalnya nopo penyenengan itu wis dua pemahaman tentang Kia Kiai jadi, kulot gigi mereka ini kok beten kuatir plus wong penjenengan itu, meski ora kenal kulot, tapi ngerti tidak kulot itu, ya, ya, ya, jadi aman. Menggenda. Loh, jadi nabi ini kok teng mekah. Wong kan, wong mekanin buat energi nabi, tentu enggak. Benteng teng meringgi kulot itu, energi ngerti, tidak kulot kiai. tapi benteng nih, misalnya kulot, terperdalaman ini ya, teman-teman. Wong kononlah, daerah ini kan, singgulangi babki ya, iya. Bentuk koyok pulung yang tinggi, mesti dikira tim pemburu babi. <tuk> <tuk> Jadi mesti dikirong, mesti, mesti, Arab boleh babi, mesti kata dia, Wong Kono, karena mereka tidak punya konsep ya. Eh, Sama ikan jenab Nabi ini, hidup di Mekah. Wong Mekah ini gue konsep Kia ya. oh, konsep nah. Nabi sebab tiang Mekah ini nyembah Broholo. Ngetasin gue dukun kahin, kalian penyair, kalian agniak Wong Sukhe, kata dia. Mila begitu, kan? Nyiknapi dikutip ditolak Kenapa semboyane nabi, Allah mati kaum, mifain, nahum lah ya. Alhamdulillah, orang ngerti. Jadi, masih aku nabi, nabi apa? Lalu, lalu, Jadi, ini konsep dasar yang luar biasa susah dipahamkan. Iya, nih, nih, udah singkat bengkale sing diulangaken kanjeng Nabi niku sing ora tau dikenal karo wong Arab. Zaman semuanya ora tau dikenal karo wong Arab. mulai sampean aja alok-alok wong Arab kuwi. tahu tau kenal pelajaran kaya ngoten niku ning gelem nampa. Guru Arab kuwi ampuh. Diulang karo kanjeng nabi, urusan agomo, seng urahono, sing cocok dateng uang Arab, nih uang Arab nih kui iso numpok, nih kumulung uang ku Arab nih kui yo top, nih torok ulong, letse pipa yang akan, kata, iso diulang Gusti Allah Siji loh, kustialah ini warga kan kata, nih diulangi kustialah si cie, ora ketok, meneh, padahal saat hereng ini masyarakat pagan nih, Gusti e ketok. Terus gue diulang, badan kita mau kata diulang, siji C. cara akal, kalau nih murah iso sosiologi, antropologi, nih Arab lu begitu cocok, tapi iso nompok. Lu arti, lu yakin, lu yakin tenanan, wong diulang, perkoro, beda, peto, lu bisa nompok. Nek wong beriki diulang, Gusti di Alas siji, C, iso Wong sak terengi, wong beri gini, gue kenal gue Allah si, siji. Jadi dengan sang Hyang toyo, sang Hyang manon, nih gue beri gini ngerti, ini siji. Turu raketok, Sing wong jawa ngulangi tan kenoki noyong, ngopok. Jadi wong jawa nih gue keting biasa, wong pun, pun Tauhid Jadi milo begitu Islam diulang no, Gusti gue setia lah siji raketok, wong jawa mes biasa, apal. Wong Cina niki paham. Wong Cina niku Tian niku ya ora ketok. Oh, lah, oh, Arab niku Gusti Allah akeh. Terus isa diulangi Gusti Allah siji ora ketok. Niku berarti le nurut niku ya tenanan ora ana hubungane karo budayane. Sing kaping kalih. Nih niku banyu angel. Lho niku saged dikcontoharo nganggo banyu jinabat bat ini kalau nggak banyu nih gue ku purun uang mereka. Padahal diombe we angel. Lu banyu nih angel nih iso diconcon cina bat banyu. Padahal jinabatnya bat uang mereka nih gue rotot ekstrim. Nih jinabatnya uang mereka kan paling saulan pisang. Nih cina uang mereka iso semangipengwalu. Lu mau tidak gue bisa diulangi taruh kanjeng nabi. Dari masyarakat yang sama sekali tidak kenal nabi, besok kenal nabi ngandeli ngandel. Gitu. Ya mulu, sama loh, Jo. Halo, kadang Kacang aja, no, ya, no, no, no, no. itu kacang jengkel. Tapi, kalau aku aneh, tapi tadi dia nggak ngalamin manjingnya itu nanan. Tapi, selama ngerasa tadi, ya, habis pakai, oh, coba, halo, halo, nombong-nombong nih, Bu. Beban jenis jengkel, tapi ngerawaboh, Tapi, nih, cowok, eh, tiko, Bang Riko, nih, kulit yakin, Yura umum. Uang mereka orangku mangan nih wangel, mangan nih wanangel. Ni Lalu niku isot dikompon sodako. Panganan nih tang mereka orang saking gampangnya, harp teloar, harp purang, harp jagung. Saanane ono, tadi nih orang mereka diulangi sodako, nih gampel panganan nih kata. Mereka orangku panganan nangel, nih ora berburu, ora oleh panganan. Milo nih urusan panganan, nihku urusannya wong lanang. Betul urusannya wong wedok, berburu ini urusan di urusannya wong lanang, mulai tenggri ke wong wedok, ini manut karo wong lanang, Sebab nopo kehidupan itu jaminane wong lanang, lu nge-perang wong lanang, lu rebutan orang -orang. Lu rebutan wong lanang, lu dagang dagang wong lanang, wong wedok terima manut, mulut tenggri ke wong wedok, papat dilap wong ini ji, niko sebab jaminan kehidupan itu suka wong lanang, wong lanang, dateng Wong Wedok merdeka, enggih karyawan kata-katain ala Wong Wedok, nandur pari, mipil jagung, metek kopi, mula Wong Wedok meriki merdeka, kendel kendel, wani wani karo Wong Lanang, enggih. Soalnya tanpa Wong Lanang Wong Wedok meriki surep, enggih. Makanya Wong Lanang sengrai mek gawe anak Loh niku seso nih wong itu abis eh, mulai wong laputo wong lanang, yo zaman ojo sembrono, teng cepang niku uh, se wong laputo wong lanang sana nih, wong iso tuku, enggak tuku bentuk niku ain tenteng turtle, elang de mereka membuatkan butuh wong lanang gue wapong repot, enggak cok nol listrik pun rampung niku, woh, lo ain tembok tembok nih woh namanya nukiro, saya ngelanang ya rabu tuh wedok cukup dicup nolai strek pun tadi. Neng ya ramat tuh anakin, nggak tahu nih belum. Ramat tuh anakin. Rapi perlu ngembeh jamu kuat barang, rapi perlu. Nuh. Panganan angel isot di kongkon, soda kongkon zakat. Panas entang-entang kayak entang, nggak tahu nih gue lembih poso, po poso naik tanggri gini gue gampang kak kepanasan tidak nyemplung kali pun beres. Datang ke Miko, Puan asli lagi melaju nanti, Lu ngono dikokon posoyo ya, klem, No pemalenek tawaf, tawaf nih ku ujian nih wong Arab paling berat nih ku tawaf, soalnya no pone pasto wapseng betok nih ku digengeng buka, nih gini, Tadi Pulau Sahwate wong lanang nyurau Omom nih datang ke Miko, Omong telok sikele mawar sahabat, No pemalen delok rai di tipu, bu, tipu Muter nonton diulang nangweto, lanang nangweto pada saat yang sama, sing lanang kongkong ngangguk labi, orang itu dijahit Lu kuliah cendap, lu kan kan wes nggak telinga ngawen. Lu ngono diulang iso, diulang nabi. Lagi musik mulanong, lalu gue berdo ahli-ahli sosiologi antropologi dunia. niku kurau nong sing iso memberikan landasan bahwa Rasulullah itu di bawah pengajar pendidik yang lain. Ini pendidikan itu didasarkan pada kebutuhan sosiologi antropologis kebutuhan daerahnya kebutuhan psikologisnya tapi tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya kebutuhan ketuhanannya itu patung seperti Tuhan Rakyat sementara pada saat yang sama Gusti Allah itu harus rapati kejem. Nabi sak durunge masih Gusti Allah rakyat kan nek kejem ketok gitu. ngeyel ngono klelep, ngono wong isih wedi. Nantang mati gudigen ngono isih wedi. Lah umat Nabi Muhammad niku sing ndaplek ora mati-mati kok. Malah sehat. Jadi enggak ada hukuman langsung lain-lain Lah kok iso. Lah itu kenapa? Ya karena Rasulullah tidak mengajarkan tapi hidup bareng dalam percontohan bersama para sahabat sohabat rapat, ini bareng. Ini ada nggih, Waduh, oh, Rapapa rapapun ngene lho. Sini wae. Ya wis Niki sisa-sisa jawara niki. Saking Cirebon. Saking Tegal Gubuk saking Tegal kupuk nih, ah nih, nami, namini, ajaapung, pendekar yang tersisa nih, sisa-sisa Laskar Cerbon penuh, sekti nih, atas satu, nih, pisan pisan nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, kena inahumin nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, sisa-sisa pendekar yang tersisa dari lereng gunung larangan Cirebon Nih, Rasulullah ini urep bareng jadi kenapa Islam yang begitu bertolak belakang dengan kebutuhan dan kenyataan bangsa Arab kok bisa nah ini ku sebab ini ku. kanjeng Nabi ini, ku ini ngulang tapi Nyonto, Nyonto ini hidup bareng, berbagi rumah, berbagi waktu, berbagi makanan. Kalik porosoka, kali porosoka poro bad. Jadi akhirnya lu bisa Nyonto kan nabi ya? sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yura podo, sholat nggak tuh, si yang tengah jeng, saya di nggak tuh, Lo, dia sakit, buang oleh serit. Di serit, kalikan yang nabi, keblutut frekuensi ini sami Sama-sama sama yang saya izin abu bakar niku, Frekuensi bodoh. Tapi saya giling, saya bodoh-bodoh. Allahu akbar. Lu biasanya yang neng patung itu, lu bukan yang Sampai kerusak rusak kerusak sak, guru sak, Yang nabi, danggu, apa kok kerusak rusak guru sak, neng gurinya, apa sahabat-sahabat abad angel jeng nabi kok angel lho gusti alai rakyat allah le jeng nabi sambat datang gusti allah ya diulangi mahwal iman mahwal islam mahwal eh ikh, oh jadi sing ngerti biasa ini mengulangi oh butulohaka anna kata rohu fa ilam takuntarohu fa innahu ya roka ya wes nyibat batal siro kalau ya siro perlu gusti allah nek siro gak perlu allah yakin allah perlu si Sirot, loh akhirnya sing buri-buri sing bodoh-bodoh, ya bisa. Sing penting rumah sakit telok gusti. Allah akhirnya, Allahu Akbar, Coba ditelok gusti Allah. Nih <tuh> sing penting kaniku. Nih sing ngarep mau frekuensi nih bodoh. Tapi sing bodoh-bodoh, cukup kak anak cukup kaya kok, kaya cukup. Tadi sambil niki kaya koyo, -koyo merogus di Allah, ternyata kok tetep sarung bolong. Kurang apa Nih gusti bagian buri-buri nih tidak bisa. Allah akbar, pengen ngerasa no terak kali gusti Allah malah kerumuh bakso, ya ini soal akhirnya. Wah, sing penting cukup koyo koh, koyo cukup kaan nakatarahu fa ilam takun tarahu fa ilnahu ya rokal. Lalu akhirnya sholat bareng lainnya Allah akbar, ono ting ting ting eng mm, bakso, pura apa po? Sing penting oh no jualalin itu apa gusti Allah. Sing penting oh no jangan sih, mangkok pak dulu Lumayan <tuk tangan> udah, Allah wa gabal. Pengen ngerasak tuh gusti Allah malam baru rukoh bo, bolong. Angsal jangan berlukai bolong, lah. Sengrau leh ini ku lari nih diawasi gusti Allah. Bolongannya ditunjuk nyuk, lalu kubuatin lah. Lalu ku ini bisa terjadi karena ureh bareng kan lek anjeng, kan nabi. Lalu ini saja dinauli, dipanasikile, buatin keraw, kerawson. Naseh lihat nih, harus biasa ono patung ya. Deh, <tuk tangan> Ini kan pelajaran-pelajaran dasar. Pelajaran-pelajaran dasar. Saya ngarep nih, bos, buatan Buto. Itu pelajaran tersulit. Bekalkan kanjeng nabi ngulang ibadah Datang Gusti Allah. Saya buatan ketinggal. Dan ini kuiso. Sampai akhirnya takut meneh Saya bagian gendong bongannya. Nggak pun diawasi Gusti Allah. Nggak Gusti Allah. ngawasi gila pun rumah kosong diawasi ke grikuku, pokok grikuku. akhirnya cicilas nih, idas alak kaibati anni ini korep uji bujang atau dahi datang. Akhirnya lali, Gusti Allah yang kundi ono oh, nih jah, jalo. Akhirnya anggerngei nih jalo, yo kok ngape, Allah. Wow. Tertip, harap nyuwun datang gusti allah jaluk barang nggak teni tak korup mendekat anak akor ilahi yamil hablil waridlah nih wes mendekat ya wes enteng wes ono mahapa mulai jatuh cint cinta nanti kongkorneleo tanda adil faksa iwal mungkar, mongkar ludi ku bisa tapi kau sini kau sini kayak nggak teneng teneng wes ono mahapa akhirnya kapi so nyontoh nah itu prosesnya itu terduplikasi di dalam pesan-pesan tren Sengi seorang bareng karo santri karo murid 4 likur jam melumbangnya kadang disat santri panganannya didum karo santri waktu di didum karo santri ngantas punya ngomel ini santri ne kungu santri ini mireng lu ini nakirin nobo sesuatu yang sulit-sulit bisa -sulit diajar no. sehingga ketika mencetak ulama mas uleniku beten keri in nama ya kshallallahu min aibadillah ulama ya kshallallahu ini gue bisa diulang no wirosa nih ulama tanpa wirosa nih ya bisa ne ulama enakiro beten atas ulama mari mari fatlan ne ulama ini gue nakiro beten ri. ini so tadimu tidak buat ini saya udah dengar, uangmu tak kau nakiro, jadi nggak tenil. Dan ini kau mulai pirasahay, ya allah, ini kan sabar. Dan nah sabar ini, buat ini saya, buat ini saya so dilakoni, nang pondok ini kau gudikan, ini kau gak sabar. Sabar adalah, kau apa isah nulis, tapi ngelakoni sabar, bukan sah, bukan sakit. Dan jadinya gudikan, tak like, ya suwe-suwe sabar, atau uang tua suwe-suwe sa. Sabar, keplak pengurus mesti sa, sabar, lengke sempakai hilang mesti ikhlas sue-sue. Lho, niku buat nisa diulang no Putu dilakoni di dalam pesan, pesantren. Syukur niku rai saat diulang no, tapi neng pesantren ada duit orang ngenein, syukur repal. Niku izol nengono, ngedekil rekoncone, ya mesti sabar. Laniku. Laniku mulo engko nek wis sabar teng di dikancani Gusti Allah wong makso syukur teng mriku la azitan nakum. Lan ikhlas ora digudo karo iblis. E lah mulo pelajaran ikhlas, sabar, syukur niku ngono iki nang teng pesan teng pondok. Lah mulo dadi kanca niku sing ikhlas. Seng sabar, seng syukur, mulai bocah-bocah pondok niku naik seng ikhlas, seng sabar, gede syukure, niku tadi, niku sendal hilang, ikhlas bangun, ojo ngasih sendal hilang, niku terus ngarani dicolong u, uang, ojo ngasih pondok nek duwe barang ilang aja ngasih kelangan rumangsa so dico dicolong sebab nih sampean rumangsa so barangnya dicolong sing jikuk mesti bak, niku hukum nya nyolong padahal iku mesti kancamu dhewe Akhirnya sampean nih barange ilang rumangsa so dicolong ngenehi kanca pangkat ma maling tapi nih sampean ikhlas ya wis Sampean entuk koncone itu untuk pangkat ahli sodako, koncone untuk pangkat mustahik. Beri gua putu diulang, no gejak pengurus rasa rewel bule, ih usah. Urang usah sing maling, orang usah. Muridmu entuk derajat pangkat mah maling. Akhir tadi bocah mesti ilmu nih, manfaat Manfaat, ketioki Kiai itu tenangmu nih, mane ono sing sadale ilang, piro telong eu kei kalau kiai nitukua, onco ngasih sing juko, entuk pangkat ma, maling, muloki Kiai kutu suke, lengke, lamunoki ayu rasuke, yoku tutu e konco sing su kei, dengonot do titip-tipi anak uang soalnya nopo inama ya ksholohamin aibadil allah mak nengkono panggonaning nglatih ikhlas nglatih sabar nglatih su syukur lo ojo ngasih gara-gara perkara sendal ilang awat dewe ora belajar sabar ora belajar syukur akhirnya cukup entuk pangkat syarik utawa ma maling ilangi piro to bocah neng pondok iu maling gede nong atau sewu, duit nong atau sewu mawon kok mangkat nomurid jadi pangkat maling lah yo ya. nemen doni, neono santri kelangan telo sope kelangan opo, oh ikut wes di ikhlas nol so tak kok tak icolinyo, kiai nguno, mau cokok malah digolek malingi sopo lah iku ramugen wong jopo ramugen wong liok, ih mesti kocomu dewe, es tu Barokah pesantren itu sebab atine guru mulok anu kiai huda jenengan DPR fasilitasi kiai kiai ini supaya aja ojo ngasih bocah tititip nenang pondok entuk pangkat telmidon don kok don entuk pangkat mah? Ah lingujo ngasih. Wido soi ojo. Bos bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, bokai, karena begitu murid guru kok ngarani murid niku maling sak langit sak bumi niku ngamini hoo oh oh, maling sampean tego anak dititipno niat supaya dadi murid niku supaya dadi tilmit supaya dadi santri kok entuk kanggonan pangkat mah maling aja wong mung 200.000 lu pira to paling sepatu piro Neko kejadian kau yang niku telepon lo tak ganti. persoalan lo jaluk kiai huda urusan lain. Dan niku si pokok. Milo santri santri biasa niku nih ini in Niku dikele negara dalam. Supaya iso diawasi ya. Ya hilah saat niki begitu santri tambah kater. Model niku pun buatan model pesan pesantren. Model ini gue kayak pendidikan madrasah secara umum, onok masalah titik muridnya ini gue dua pangkat maling, dua pangkat pencuri, ojo titipi anaknya eh uang sing mong saya murid metu tetap dadimu. murid ojo ngasih metu mengperkororong atau sewu kepangkatan ma maling, dan naik kepangkatan syarik, nu kena hukum syarik kuas syarik waktu fakta uai diauma, lawan nafati matu tuh. Ya dah, lu baroka keng buntinek mengoda neo. Mau sorong atau saya bu karena berurit perabaroka. Kasih Yusuf iling sampaian ya Sampai dua wadah, gue sarip yo. Iling iling yo sampaian yo. Oh jangan sih mengperkorong atau saya bu. Lu, soalnya no awak Dewi ini ku pewaris, pewarisnya Nabi al-ulama Warasatul Ambiyah lah. Isomaris no ilmu. Ini kadang raih somaresno syukur, raih somaresno sabar, raih somaresno ikh, ikhlas. Padahal kekuatannya kan nabi, ini gue sebab sabar, syukur, ikh, ikhlas. Lu, ih kita tanggung jawab, mother, lu. Jadi kita ini punya tanggung jawab, nyontoni, neladani, biacanani, amat dewa yok kango. Nanti yaksal, yaksal, Iku diwarisno, ih cuman ih Ini kadang nih. Pesantren-pesantren diulali, Yono. bocah udut celok diundang, tundang. Kau pengen udut piro tali? Kuatmu sak piro, setino slop. Weis. melu aku, udutmu setino, telung slop yo. Ya. Engkau nek nek bindeng ya nasibmu ayu udut bareng, papat sedot sing bareng. Weis. sing karo guru, sing wis oleh ngerokok kelumpuk nusa no ruangan. Yo kuat-kuatan karo gurumu diulang ilmu kan wis pinter nah saya gini pengen lunahin ya. saya gelut, ih jak pencak sih tapi karena guru nih muloh kudono guru saya ngisopenya pencak muloh nih ya, guru nih kalah <laughs> emak guru meneng jadi ojo ngasih murid yang dititip yang dibikin oleh orang, orang oleh santri santri yang jauh Arab dititip nol titip sebagai murid menunggu pangkatnya bedo Mengrong atau semu, untuk pangkat maling, untuk pangkat pencu, pencuri. Anggap pernah menek metu untuk pangkat mustahik atau asnaf. Lada ini apa? Gorim, gorim spp, gorim warung, loh. Gak sakit mawon. Demi lo tugasnya penjernengan ini gede, karena kabeh kapek roy, roy ya awas diinispat ne. Kawae nabi kulo kumra'in wa kulu kumasulun an ra'iyati kok iki ra'iyah kabeh kok. Lah panjenengan di ruang kebijakan negara entuk predikat tasoruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Lah sampai sampeyan gawe kemaslahatane ra'iyah, sesuk leren dadi DPR. Nah. Lah niku kulo niku paling sedih niku. Kulo teng pundi-pundi matur, ojok cah. Masok perkoros satu sehebu atau sehebu, bocah titi tip nopo berpangkatan murid, kau iso metu dari mah mahaleng. Wong mengkatar semua nopo pirong atau bocah nyolong, pirong. Nuseng sabar genterni, boleh murid nuseng suke gunalangi, ngapa po, lo? No. Mulanok kiai, gue tunjue belumbang, pen santri nenek ngelih so nyirok belumbangnya kiai ne. Orang asing jikok T.E.U. Wow. Bila perlu ya izink duit dapur umum. Gue santrine sing ngle. Nek rande beras jaluk ya Yuda. Lengi jaluk ya Yusop. Lengi sing nanggung nasib urusannya ngegorok lu. Sebab nopo? Sebab teng pun di mawon kayak pulau kayak sinteril. Nih tujuannya lah nameng siji. Napa? nyelamet no menungso minat dari dunia ilat dari Allah kiro, cita-citane kiaiu meiku supaya menungso niku selamat, akhir, selamat tekan akhirat, cuman neng selamat tekan akhirat kelewatin do, donyo datang donyo niku koncone selamat niku ka kata, mulok koncone niku tuh dope lu supaya selamat tekan akhirat koncone niku yuk kata Oh no, konco mangan, Ben selamat kan? Urepe, urepe nih gue ma mangan. Maka makan menjadi bagian dari per, apa? Bagian dari kancane urepe tekan akhir akhiran. menurut raiso, urepe neng negoro kok orang anggo poli politik mulu urepe tekan akhiran, nih gue kancane wupoli, politik lah. Mulu santri kudu ngerti apa wae. gue, ini kencing sering santri kadang pesantren-pesantren ini berubah. Menjadi lembaga yang ngurus keilmuan tanpa mikir ke konsep bersama tentang pembentukan karakter yang yakshall, yakshallah, itu penting. Demulah akhirnya kata santri ini, betul apa? Maling pateca. Ah, Maling piro, roh sewu. Lo nih, gue. Dia ini nih pesan men, jiko dihukum gundul, lu rapopo. Pokoknya, anggrek jiko gundul. Anggrek jiko gundul. Angger duku gundul. Lho niku. Lho kaya ngoten mboten menapa, tapi aja sampe keluar dari gerbang pesantren, pangkate salin kudu murid tapi mah... aja, aja, aja. Wis pokoke ana sing kejadian ngono golekiku loh. Pira ta dicolong? Ora mungkin nyolong gerbang pondok, ora Santri iki ora mungkin nyolong sak juta orang ora mungkin. Wong santri iki kirimane ra ono sing sak ju, juta. Lamu nol kiriman nih satu juta neng jeru ATM, mulu neng isoh santri modern nih di ATM KPE, supaya orang isoh dicolong duit kalau kconco, kconco nih luno ngeconco manual, santri modern nih neng isi manual kirimin duit, ya dijigo kconco nih, kayak KI ATM khusus ATM pon pondok, kerja sama dengan bank, anu KI Uda, eh ya Yusuf kerjasamakan dengan bank-bank pesantren-pesantren ini bank khusus bank pondok, jadi bank sari bank pondolo jangan sih. Nah ini tidak bisa ndak kalau tidak melalui pesan pesantren ya allah ini mas'ulnya ulama tanpa ya allah orang iso nyetak ulama marif marifat. Lemula neng gawe ulama nakiroy gampang serkep delok google pin pinter. Ngaji pinteri sama ini loh Google, tapi kalau mencangkring 2W, besi, pisau. Tapi rano akhlak ya, karena tidak ada pembentukan karakter. Karakter, yo pinter, tapi rano dua akhlak, wong ngaji nenek 2W, browsing Ini zaman anyar, makanya no kata, tiang ngerti ilmu kata, tapi seneng anehnya lah, no uang lagi, fenomena YouTube nih juga. Saya kados kasus, apa loot feeling, salahin opo, mono sing, opo batu wicno onoseng sesat nopo lu cari gitu soalnya nopo pun mau amar lu mau amar lu keliru nopo, no, uang kiraoh ah, monu gue masang jempol ku halik nih itu dia eneng kok. Habib saya ini lu keliru nopo no, uang solawatan, ngerti ini gue onoseng sing itu balik nih dia eneng. Lu lebih <tuh> apa meneng kau yang kuloh, soalnya minta kau nong, full black kok. Eh. Oleh karena-karana keluarga, tapi kok orang belum keluar. Pokoknya, pokoknya, keluar di uraun atau pakai, natsar dong, awalnya. Sebenarnya, nganggar al-asyaria rame lu meru, nak baik. Loh, niku, niki kebetulan mutakhon di sini, sih, kalau terus murid membentuk karakter ini. Itu, ngono nih, neng pesan, pesan tren. Makanya, nih, niki kanateng meru nyontoh pesan, pesan tren. Rumia nih, ketika onteng profesor doktor saking kunting onteng, namine profesor doktor. Sakit arsilan, ini tanglet melihat perkembangan dunia dia nanya lima ada tak akharal muslimun atau takadamal akhorun, ini gue jawabannya begini gara karena pondok, jumut yuk gara-gara kiai, jumut gitu, mau cumut ya gara, gara kiai, saat niki saya ngalok-alok, gawe gape, pondok pesan, pesantren, mau jenengannya boarding school, mau apa pokok, pesantren, pun gelem di celukia. Kiai biar ngekarpe ustad, ngonole orang kiai mau orang ustad mau, tekniki gawe, mulai membentuk karakter yang sama karena mereka juga menyadari bahwa ada yang tidak bisa diajarkan kecuali harus diwaris, wariskan. Nah, pilihan tepat kita tekniki ini kita meyakini ini semua pilihan nih wa. wali, para wali inilah yang memilihkan sistem tekniki. Nah sana kian dikomplain, apa? Islam itu kalau di Afrika panglima perang, kalau di Eropa panglima perang kok iso nengkini wali lu. Nengkini wali karena apa? Sebelum Islam niku Hindu, Hindu niku saya ngomong agama niku nameng Brahmana. Pedagang betul oleh Sudagar, oleh ini ku sudra. Tapi neng saya ngomong agama Brahmana. Yang imbang kelas Brahmana niku wali. Nah wali niki diyakini kan oleh pesantren. Seng liane nih, referensinya apa? buktinya mana? Ungkubulan di orang itu tulisannya wali, loh. Wali kok takoni referensine? Wong wali ini gue butuh nopon-nopon ini gue buatin mocho, tapi online. Loh, wali ini gue butuh nopon-nopon ini ku download tiap online ya gitu telung tahun ya allah ya allah ya allah download. Nih ku wali, kalau Robbunallah tuh mustaqamuh tatanazalu malaika Allah taqofu wala. Tahzan ini pali wali, tadi nih butuh apa-apa langsungnya ini. Lengkap Dewi, gue golek perpustakaan, gawe proposal, mau tuh ngelak Dewi, lek wali masnya ini tak telung tahun. Download, download toko hardis ya, Allah. Lukus di Allah kan Dewi hardis, jenenge lauk hilmat, mabut. Dulu lauk hilmat itu kan hardis kalau saat niki. Sengtiang Yahudi bayangaken nami ini pun takut Sulaiman. Yang Yunani bayangkan kotak Pandora, yang Jepang bayangkan kotak Doraemon Lalu ketahuan Nabi datang langit kan tidak terhakimi kan? Kotak Do nyoi tengkono jenengi, Laukil Mak, Makfood. Seluruh manusia membawa kartu kalau Laukil Makfood disahkan sama sana dicatat tengkono jenengi nyoi nyoi, mau makan ini nyoi, ini gue gak data, paket bicarane sakiro, paket rezeki ini paket pakai jodoh Paket data entek ya kik, mati. terus kaya handphone nih lho ya terhubung kalih provider ta. Kalih Telkomsel. Ini paketane entek ya ngono mati, masih handphone iki larange umum. Tapi nek paket entek ya kik, mati, ora kanggo buang. Menungso nek nyawane paketane entek ya kik, mati ora ampuh. Nah mula menungso niku wis download mawon. File-e Gusti kan kathah teng mriku file sholat, file Quran, lah Al As Syariah ini download Quran ini full, di download abe, terlalu bulu tekan beri kan orang nasim yang download Yasinto, ngerti nih gue, ngerti napa? Lain download terlalu bulu ini grosir, lain download Yasini berarti pengecer, lo nendam apa? Orang nasim download kau lu, ini gue tokonya mereka talilan, orang nasim nampeng download semelai Rahman. Rockim, hari ini kugunload tani jangan ini Ibu-ibu nampeng download sa Qur'an non, iya download tani kugun. Non, wal kalami wamahas turun non, kugun Quran. Melanosamane ditangguh karwane bu non, nih. Enggak, maling nih kugunload dua download tani sa ayat, ida patos tum patos jaba. jabarin pak ngono non. Jadi kiai-kiai ini, Jawa nih, pinter pinter, KPU, tidak download tenaga tangsa ayat. Akhirnya, cowok Jawa ku dicokok, Gusti, Allah, sebab Quran manggono yang nah, hati ini, orang orang Jawa Cowoklah, Quran nih, ku dicokok, Gusti, Allah, contoh nih, contoh nih. Mas nih, ku dicokok, ban. ser. Terus, sampean melok, joko Akhirnya, sampean dicokok, pan, pan, ser. Asli, ini, kalo pan ser, ini, ku joko sampean, kalo joko Yang joko emas mula Quran nih, ku Gusti. Allah in anak lu nazar nanti kalau in al lah ha fitul. sing melok joko Quran ya dijoko gusti. Allah lawan seng joko sa ayat. wong putus cinta ngono kuyan joko sa ayat. In min Sulaiman napa in bismillahirrahman Rahman. Ini rock, ini joko sa ayat dulu ya. Masih orang putus cinta ya orang bunuh diri. Saking hebatnya kiai coba. Lenggeng. Maling supaya orang kecekel polisi ya cekelan sa ayat. Cekelan apa? waj'alna Al Namibah ini ayat wa min al imsat, dan fakusain kaum kaum lah im sirun. tukang bedil ini lo joko sa ayat, wa ma romai tak ayat romai tawalakin Allaha romai. Lo dua cape. Nah itu yang berikan mana jelek-jelek crossir lagi, alsa arya kali beber. Dengan ternyata ini grosir Lah, Pak Dewi kan eceran gak apa, apa? Ngecer, download, sholat sampai neng file neng ong karena di download. Makik semua downloadan ini kan terdaftar di dalam roh. Tadi saya soalnya di print, ini gue ono print ot, uang tahun down? download. download. Negera tahun download begitu di print not found. <laughs> Lenggih tak? Lenggih. -leng -leng. Leng -leng. Leng -leng. Mulai menungso -leng, nih gue isoh serseran tungo, isoh ngirim fatheha, persis kaya handphone. Sing penting paket datane cuk, cukup. Duwe wifi, wifi. Negera nge wifi kok ngirim datang ngirim tungo? nanti wifi, ngirim gambar yang boleh free wifi boleh wifi gratisan ang warung lawak dewe nih arab ngirim tunggu orang dua ivi yang boleh ivi nih porona napi ivi nih wa wali nih mau ivi warung niku dot co dot Nek wifi islam niku ila ruhi ila hadro hadrotin lan apa wali kau iset dua ivi lute suwe swe delung tahun yang paket katanya gede Lewat ini dondok, cak-cak turu, muluran sri wekfi, ialah, ya Allah ya Allah ialah, Allah ya Allah ialah, ialah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, free ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, nabi ialah, ialah, ini ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, ialah, Mula hati ini, waw, gede meretas, wali. Lain mulai wroh ati neuang wah wifi nek gede gue meretas, nek gue bali, lalu nih gue wifi apung nih, wifi nih gede, download tak nek gede, mulai sampai nanti ati, nempeng sampai nih kekuatannya 10 giga dikirimi wifi, karena apa dikirimi pakai data karena wifi apung 10 giga, jebol sampean. sampaian, laku jendengan di sehir, san santai, tapi nih daya nih bobot dan pakai jenguk san, santai, tadi neng apa-apa nih gue kian nih gue nonton, deh. Lah mulo kita diulangi. Lah hadratin Nabi Mustafa Muhammad alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya' wal mursalin wal ulama'i wasyada'i was salihin ila jami'i wali ila minasyarikal magharib biha fi barriha wa bahrha ana khusun sultana ala aliyyi alqadiril jilani li abaina wa ummatina wa syekhina wa syekhina wa jaddadina wa jaddatina wa nakhusu ila ruhibah muntaha tisebut kape. Ngene nggih. Saebut kape niku sing dikholili Wahillah jamil muslimin awal muslimat wal mukmin al Allah ya imanum alamat wana kusukuson bahmunta walijamu sulim wa firman Allah di nama Al Fatihah lu kan nggak kan, kan, tahu langsung bet niku diserit di share it kape ish wong nopo kartune neu urep senajan lu bisa pisah kalau kesinge tapi kartune neu tuh saya henten tuh saya ketiba lagi mulai wong kok kurang andel dong iso tidum ini masalah soalnya wadhewe ora ngerti tindune mekti raro ra Bal-balane Liverpool raro weroh. Ngiki ta. Lah ya mboten semrep menapa. Monggo-monggo. Monggo. Hadi ra weruh niku. Bal-balane AC Milan, bal-balane napa nek raro cinta Sinten sing ora bal-balane AC Milan? Tapi ana wong siji nyuting. Lah syutingane wong siji niku diunggahno teng satelit, satelit. Terus kali satelit dibagi sak donya siaran lang. Langsung bagian nih, Pak. pada jam yang sama mendapatkan siaran langsung dari pertandingan. sing neng Liverpool, sing tio Satel, satelit muluone ono uwo percaya, percoyo tungo iso titum. Wah, kok mesti nggak duit TV? Leh. Ini teknologi ini loh, ki. Lamu lawat Dewi Khola, lawat Dewi Nopo. Mau masalah. Penguruh negeri seure. Pal yaq, pal akhi yaq onain iman sebab sifat pesantren sifat ilmu itu sambung menyam menyambung sebab ilmu itu diwaris wariskan Loh. ya allah niku ini gue diwaris, wariskan. nama nama Yaksholohamin Al Ibadil ulama ini isone wirosah Tapi ulama marifat ini gue isone mengtirwirosa orang mengtitiro, titirosa. Sebab tirirosa, mulai ulama ini warosatul ambi, ambia Lah, pewaris ini gue ono menungso, menungzone. Maka niki topannya dengan setyo niku punya jaringan-jaringan yang dimana ilmu yang tadinya diwariskan menghasilkan sistem sanat yang di situ ada wiro, wirosa, lembla nioraiso, kok terus langsung Quran sunah Jadi nah maka di antara kita niki ada kol mustaqim, ada sirotol ladina an amta alaihim. Sebab kita pakelmu virusah nih guaau wow, nih. Nah. Nih gu mulai waktu itu call, ada yang ngecallin dua jam ayah, dua no po. Nih soalnya no po, allah di najau membahtihim ya aku luna ropanakfir lana, walikhwanilalladhi nasabaku nabil iman. Nah, di antara orang-orang yang hidup ini ini dua masa duwe dua waktu be, beda, beda punya kehidupan yang berbeda-beda pada zaman tertentu pada waktu tertentu jadi kita tidak kehilangan orientasi zaman, makan, waktu, dan tem, dan tempat generasi kita, ini generasi digital generasi ini Mbah manu, generasi manual generasi nih melih teng kerap ya, lebih manual male. Dure manual male tambah manual pun. Sampai zaman wa, wali. Zaman wali manual. Ngajar uang, ya ngangge wayang, saiki pun sinet, sinetron. Keilmuan berubah. Jadi kita tidak pernah kemudian anti perubahan. Karena sifat wirausaha itu adalah sifat bergerak di antara perubahan waktu dan tempat tempat nanti mula biasa mau orang jubahan ini udah apa-apa karena kita ngerti bian jubahan itu teko pertama diarani kelambi syar'i tapi tekan wana semua tinggi tandur jadi ketok ketokan kelambi syar'i jenenge syar'un orang duwe kurupain duwe ini mau sarun syar'un tadi sarung, gak ribut wayangnya gak ribut itu generasi ini Jumatil kubro sampai generasi ini sunan Am, ampel sampai sunan kali Joko. nih bahkan sampai kita pun ketika Islam datang ketemu masyarakat sing beda-beda kita sudah dibikinkan sebuah sistem kali sepuh sepo dimana setiap perbedaan baik agama maupun bangsa suku tawaran konsep Rasulullah adalah kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyyati maka kemudian oleh para wali kene diharani ra'iyah Jeng akhirnya diserap dari bahasa Indonesia jeng rak, rakyat rakyat itu konsepnya kan nabi ketika ono menunggu, beda agomo beda bongsop beda suku tapi rukun ini jeng gani royah mulai ngepes iya, utawa rakyat ojo dikafir ma mana nah orang yang tidak mengerti asal usul generasi zaman makan ini orang ngerti dipikir ulung dari Royi iya. Raya balik neng Kanjeng Nabi, mula berdua e wakafah bilahi syahidah Muhammadur Rasulullah, langsung walazah nama'ahu asyidda'u Alal Kufar. Lo. Jadi Nabi dinggo jenggote Nabi dinggo semua ala Nabi. Akhirnya lali nih kibiro, saya sakmono dawane rumah sana langsung koyo murite Kanjeng, nabi kehilangan orientasi waktu, orientasi ruang, akhirnya balik nang kono. Jernegannya ashidau alal kufar padahal secara wirosah ini sudah royah yang dikembangkan oleh para wali makanya teritorinya disebut wilayah wilayah. Nah wilayah ini yang disebut NKRI NKRI ini punya pancasila punya UUD 45 punya undang-undang lah undang-undang itu nggak bisa dibikin tanpa keterlibatan parlem. Parlemen, parlemen ora iso dilipati, ne orang tua partai poli, politik, maka kata full imam ala ra'iyah manutun bil maslaka, berbanding lurus dengan malayati wajib ilapi hifahuawa, wa. wajib luli gula. Yang di rapopo santri kali beber terus tadi DPR, ya nama apa, apa? Ya Yusuf, tadi DPR ndak apa-apa, syukur-syukur, saya tadi menteri, ya ndak apa-apa, tadi bupati, ya ndak apa-apa, lenggeng karena koncone ini gue lembah orang mau noda. Lo politik langsung nih gue lapilihannya loro. Net dua konco yang ngejak koncone net tiga konco tuku. Leng. Politik langsung nih gue di gue. Net konco ngejak konco kat tiga konco ya tuh tuku. Lo gue. Jadi kita ini panas. Makanya santri dengan kehidupan wilayah. Dengan kehidupan bagian menjaga wilayah jalan dan terjadi pesat dari oingene makanya santri ini penjaga kehidupan yang paling komplit agama dijaga wilayah juga dijaga dijaga caranya ya sederhana jaga wilayah dengan agama yuk contohnya sederhana rikir Sing rikir itu mau nih dong o ijen, ijen. kecekel wali kecekel wali dong o jadi bareng pak ba. bareng istiqosha Bebes nggak tani roda ekonomi berputar, besek, payu, pitik, payu, ingkung, payu, odong-odong pa payu kan pe, roda ekonomi berputar nih mulutan tani nggak tani payu, sound system, payu, kake, payu, slayer, payu, gagang pancing, gungging, ini? payu, kare mile, a cem mile, hilang apa putih, bu, putih, ne mile putih, putih, azahir utawa, seker, mani. mania mani yang, putih, putih, Ya nah, nah, ya nah, nah, nah, nah, ireng nah, ya nah, nah, nah, nah, ireng nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, santri tempat ruang dan tempat yang gue deh, lalu di Joko ngapain? Akhirnya roda ekonomi berputar Joko, sanat nih Jokowi Rosah yang terdiri dari sekian generasi, diziaroi gue Burewali, akhirnya bis ekspedisi, maju gue ziarah, ayo coba sing diserap karo, Ziaro ziarah, gue pirang bis temen deh lo, coba rawan karowang ziarah, bis pariwisata, ora maju dengan dan apa? Ngono bis pariwisata tinggal santri bubar. Ngono dijaluki sumbangan gawe WC kadang gak metu Coba jajal sesuk tinggal. De, pabrik-pabrik pakan ternak nih kudu ngerti kalau santri. nih santri mogok ora gelem tumpengan, rapayu payu pitikmu. Ngeh le, mulane rukun karo santri. Santri itu punya sistem penjagaan integrated. Lho, ngono. Lho santri iki duwe ngono gue yang duwe. O tongo model dalgue niki, <SILENCIO> eh kusato ikemo jachal to karpe gono, eh ghe ghe ghe monggo, eh hey, Allah Allah Allah, ya Allah gos ya ya monggo ngaputin ngaputin nih, ah niki, niki krosir nih, niki krosir nih, nih kusatsem niki krosir, ngei pandan aran, niki, niki le don lotolong pulo chus niki, niki krosir. Ini krosir, ini krosir, ini krosir, ini krosir. Nanti saya ingin oh coba wani karo ini, pokoknya ini toko krosiran, nih. enggak, enggak buat apa nama? Mau <tidak> <tidak> <tidak> nah. jadi orang rak lambenan, apa ya? Pokoknya rak lambenan, oh Iman, nah Allah di nasabaku nabil iman nih kan generasi per generasi per generasi. Lain mau tuh tiga week call, mau ganti, karena sengi sondo nggak nomba buyut langsung. Nih gue sinten, ya nameng anak eh beromatin mungkin putune beromatin nih. Lah buyutnya saya ngelamar ini kan dua tanggungan kado, termasuk Allah di najau dihim Canggae, raweroh mati nih bahannya, warenge, urang berdo, udah kudeké, gantung si tarangan bodolin ke tepok tapi ini semua termasuk, walahti najau mimba tihim, dan ini raweroh mati nih, ledo ngakno pie, price mula digawe tiga digawe call, tiga we ziaroh, supaya nopo, walahti najau mimba tihim yang berlaku umum nih menyeluruh iso tetep doang, no senajan mati mati nih. Loh, ini loh mekanisme membuat rumus, lemu le dawo ini bisa dilaksanakan keseluruhan tekan buyut canggawareng udah kudek, sebab tidak tahlilan, lan tidak khol tidak ziarah ziaroh loh ini raro, wang, wang, nih. loh, mulu kadang rara wangwang ini gue loh ngapa tidak khol tidak ziarah loh, dawo ini kan berlaku umum, baladina jauh mimba, tiim ku apa masih canggah udah kudek ini mimba tiim Ya kulu naropana kefir lana, walai khwanina ladina sapa ku nabil, imanlah di antaraiku ya singi sayo nameng, napa ngakholi. Di samping niku golek bayi, bayi fi, jaroh, nukirim. Leninpon ngotong niku muter tadi wilayah niku terjaga jaga, wong totol sekoyong neng makamewa, wali so urep, wong totol taspen neng makame wali, u, urep tekan copet ni kui so urep neng makame wali. Kalau sudah seperti itu, ziaroh terjaga rasa cinta orang Batang kepada Surabaya karena ada makam Sunan Ampel, otomatis melahirkan rasa cinta pada Surabaya. Wongono makami guru ne kok, wong Batang sing ziaroh neng Bono Sopo rindu pada tanah di mana Mbah Moon disemayamkan. Seneng nggak Rono Sopo? Kau ngepem Bono Sopo? Yurawani Wongono makbaro Mbah Mbah Moon. Kau ngepem Surabaya Yurawani Wongono makame Sunan Amp. Apelkor ke pom jogja, uramani ono magbaroi bahmu naw, munawir ono magbaroi bahmu fit, uramani lo. Kalau itu dilakukan secara menyeluruh, hampir seluruh daerah melakukan itu, yang terjadi apa? Kubulwaton minali imando iman Iman niku sudah di cinta tanah air. Donga noni gula iman, kalau niku perkoroh iman karena gusti Allah. Nah, iman yang diturunkan pada satu sistem penjagaan wilayah melahirkan rasa cin, cinta, cinta mulut, cinta tanah air itu bagian dari iman. Oh, no, cok, ini kok mahami nih, ketua usaha ini nggak ada. itu, wali songo, ndak ada lagi. Panjang rano, wong uram bahmu. Wah, habis ini, gula uram bahnya, wali songo, mertu dewe ngutin mawon. hati Arab dikoli, yura ini, ngurano, kiai ini, wong langsung Quran sun. Sunnah lah nah, Pesantren itu mampu menjaga ini semua, makanya ketika melahirkan prinsip Virosa jangan sekali sekali melanggar ketentuan seorang guru, seorang kiai yang akan mencetak murid menjadi murid-murid ulama yang ma'ri yang makrifat fatmul pisan-pisan bocah di ternomu nang pondok pangkat murid kok metule tadi pangkat ma maling ojo ngasi. Nah, tini ono barang hilang sepindah maling ojo pisan-pisan, sopo sing nyolong alim, wis-mistikwi konco nih, D. D. langsung juluk barangmu hilang piro, satu sewu gak nyoh, satu. nyoh, gak nyoh, gak nyoh, gak Anu, kalau kesadaran itu terjadi dan benar-benar bisa dijalankan Allah marwah pesantren nggak akan pernah dicabut marwah pesantren enggak akan pernah hilang dari bumi Indonesia dan akan menjadi pilihan terbaik bagaimana kita semua terkonsentrasi dan terkondisi untuk menjalankan izul islam wal muslimin lai kalimatillah maturnuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inama ya ksholohamin aibadil ulama ya ksholoh ini gue bisa diulang no wirosahe nih gue ulama tanpa wirosahe nih gue yoihso ya nih ulama ini nakiro buat tentang ulama mari mari fatlan ulama ini gue nakiro buat ini so tadi mobtada buat ini so tadi ngarep bobtada kok nakiro gak ngerti nih gue dan ini gue mulai wirosahe ya ksholoh ini kan Sabar, nah sabar nih buat nulis. Buat nulis diulang, no, dilakoni. Nang kondok nih, gue godikan nih, gue isah gak sabar. Sabar adalah nopo apa isah nulis. Tapi ngelakoni sabar, makan sa. makan sakit. Le, gue buat nulis so diulang, dilakoni no, di dalam pesan, pesantren. Syukur, niku raiso diulang nopo. Tapi neng pesantren ada dugaan nase mengenai syukur repol, niku isah neng neng gono ngitakeiler reconconeng, ya mesti sabar. sabar gusti. Allah, syukur aku. Dan nakum. Dan ikhlas, Ruh, eh, Pilihan tepat loh Kita meyakini ini semua pilihan nih para wali. Para wali inilah yang memilihkan sistem ngene niki. Rasanya nah, sak kan komplain? Ngopo? Islam itu kalau di Afrika panglima perang, kalau di Eropa panglima perang kok iso ning wali lu. Nek ini wali. Karena apa? Sebelum Islam niku Hindu. Hindu niku sing oleh ngomong agama niku nameng brahmana. Pedagang mboten oleh, sudagar oleh, wong niku sudra tapi nih saya ngomong agama Brahmana yang imbang kelas Brahmana nih gua wali nah wali ini kita yakini kan, pesantren saya ngeliatnya undi referensinya apa, buktinya mana? Ungkuburan orang Orano tulisannya wali loh, wali kok takonin referensinya? Wong wali ini gue butuh nopo-nopo, gue nopo, buatin mojo, tapi online, download, download, toko hard disknya gusti Allah. Lho di Allah kan dua hardis jenenge Lauhil Mahfuz. Lho Lauhil Mahfuz itu kan hardis cara sak niki. Sing tiyang Yahudi mbayangaken pun Tabut Sulaiman. Tiang Yunani mbayangaken Kotak Pandora. Tiang Jepang mbayangaken Kotak Doraemon. Lah wek Nabi dateng langit kan ditondohaken iku lho, kotak donya ini ngono iki jenenge Lauhil Mahfuz. Seluruh manusia membawa kartu ko Lauhil Mahfuz. Disahkan sama sana, dicatat tengkong, nojel nengi, nyowo, mangkane nyowo, niku ku medon nggapi paket data, paket bicarani sapi ro, paket rizki nih sapi paket jodhuni sapi ro, paket data nintek ya kick mati, bes koyo handphone nih gila ya, terhubung kali provider, kali telkomsel, nih paketan nintek ya kick ngono mati, masih handphone nih gila rangilah umum, tapi nih paket nintek ya kick mati, ngerak anggur, buang. Loh, gak tau, loh, mula menungso nih tungo, iso ser isong ngirim fatehah, persis koyo handphone sing penting paket datane cu, cukup, dua bayi, bayi fi, nih bayi fi kok ngirim datang, ngirim tungo, rantai bayi fi ngirim gambar, yang golek free bayi fi, golek bayi fi gratisan nang warung, lawakrebe nih arab ngirim tungo, kok orang 2 bayi fi, yang golek bayi fi leporona, napi, bayi fi ne, wa Wali, nek mau wifi warung, nego dot ID. nek wai Islam niku ilah ruhi, ilah hadro wali kok isodue wai wifi? Suwe. Tahun, download suwe, di tahun, ya Allah, paket katani kedai. Lawak kebedon, download sak jam turu, muluran liwak fi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya <tuh>, Allah, ya <tuh>, Allah, <tuh>, ya Allah, <tuh>, ya Allah, ya Allah, Suwe nih, tapi lirik lirik dan luntan. Mulai poros sepah lah di dia cari ngangge free bayi vina. Nabi lah aladin nabi ilmu. Pova, ini gue. Mulai uang nih bayi vina gede. Ini bisa meretas bayi orang lah. Lain mulai perlu hati nih uang uang bayi vina gede gue meretas. niku wali.